Tak terbayang rintihan tangismu Di saat melahirkanku Betapa besar pengorembananku sayangmu padaku, oh ibu, belainku aku rindu, tak sekali lagi daripada adik-adik kami personel muda selisah sampaikan atas syair khusus buat mereka berdua mana seorang anak sangat bersyukur mana di hati kecil kami oh video ala jika ada ya, ya, nah, di guru kenapa nah, ada itu terjadi kepada kami mana bisa justru <supan> ini banyak, di, di, di ini banyak di, di subscribe ada subscribernya ada orang-orang ada di sejarah ya. kita wabir khusus sama ya, sudah tiada <supan> maka <supan> seorang <supan> anak masih bisa untuk berbakti kepada orang tuanya Mobil khusus yang ada adalah ibu tercinta Mempunyai nasib yang sama Sudah Di. Hey.